Kata siapa jadi guru pedalaman itu selalu susah? Di daerah tertentu, justru mereka bisa merasakan makan makanan yang mahal jika dijual di kota. Mulai dari kepiting, lobster, beraneka ragam ikan hingga makan buah durian. Buah yang enak ini dapat dengan mudah ditemui pedalaman jika sedang musim. Seperti yang ada di daerah si guluk-guluk mentawai. Setelah kita buka-buka, jadi inilah hasilnya, ini masih kami buka satu, nah sekarang kita cobain dulu ya kak ya Oke, okay. yuk kita coba eksekusi Manis ya, manis? Masa tuh Istimewanya di pedalaman ini, kalau buah-buahan jatuh yaitu punya bersama Mau buah-buahan, sayur-sayuran, maupun ikan, gitu ya. Dan kari nah, jadi enak kan jadi guruk berdalaman, nah. Apalagi yang mencintai durian, aduh, nggak nyetor. Sekarang dua bulan terakhir ini lagi musim durian banget tuh. Selain itu nanti ada musim rambutan, manggis, dan yang lainnya. Kebahagiaan yang sederhana inilah yang membuat guru-guru semakin menikmati hidup di pedalaman. Tak heran mereka yang sudah lama menjadi guru justru lebih merasa nyaman tinggal di pedalaman dibandingkan tinggal lama di kota. Mereka merasa pedalaman adalah rumah untuk mereka yang terpanggil menjadi guru pedalaman. Mulai dari mengajar anak-anak hingga mengikuti kegiatan sehari-hari masyarakat. Membuat kehadiran mereka begitu melekat di hati anak-anak dan masyarakat. Mari berkontribusi bagi negeri bersama Tangan Pengharapan melalui program sponsorship Guru Pedalaman. Bersama kita menabur cinta untuk Indonesia.